Hai semuanya, nama saya Max Brandon, boleh panggil Max, saya berasal daripada kota Marudu, berumur 28 tahun. Saya dengan Saiful sudah kenal dari sekolah menengah lagi, Menakala dengan si Marcelus, kami berkenal di college. Saya Saiful Zwan, boleh panggil Saiful, uh, saya berumur 28 tahun, sedang bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah uh, di kota Marudu lah. Hai, nama saya Marcelus Pongin dari Country Wolf, saya berumur 23 tahun, dan saya berbangsa Dusun dan berasal dari kampung Tiong Perungusan, Tamparuli. Padahalnya Country Wolf ini hanyalah satu proyek suka-suka saja, kami bermula dengan mencipta sebuah account YouTube yang digunakan untuk memuat naik hasil-hasil lagu demo kami. Jadi pada satu hari ini, si Max telah mengantar sebuah lagu demo yang bertajuk Noda dinyanyikan oleh dia sendiri bersama dengan kelas bandnya si Silus. Nah, kepada saya melalui WhatsApp lah. Jadi kemudiannya saya mempunyai satu ide untuk menubuhkan sebuah band yang sekarang ini kami panggil sebagai Contribute Band. Yeah. Uh, jadi lagu Noda ini mendapat sambutan yang agak memberangsangkan sehingga Anas Amdan daripada KJ Studio mendekati band kami dan disitulah titik mula band kami. Yeah. Idea asal lagu Getaran Cinta ialah daripada saya sendiri kemudian dikembangkan bersama Saiful dan uh, Marcelus. Lagu ini terinspirasi daripada uh, panorama senja yang sekira uh, begitu romantik sinerinya. Ia mengisahkan tentang cinta yang diraih oleh dua insan yang lagi mabuk dipukul gelombang asmara. Baiklah untuk uh, pembikinan klip videonya pula saya terinspirasi daripada sebuah band barat yaitu MCR. ...melalui lagu The Ghost Of You dan juga band tempatan Fingers Mati Hidup Kembali. Tambahan pula pukulan drum nah, dalam lagu ini seolah-olah bunyi dramaskar yang sedang berkawat. Jadi music video ini diarahkan oleh saya sendirilah. Dan dibantu oleh sahabat karib saya, si Welwinson, selaku co-director dan videographer. Dan juga adik saya sendiri, Farid Daniel, selaku drone operator dan juga videographer. Oke okay, untuk genre country wolf tidak melekat kepada satu genre saja, Tetapi kebanyakan lagu-lagu kami uh, bergenrekan indie pop dan indie folk Dengan sedikit suntikan jazz lah So boleh dikatakan band kami ini merupakan band yang eksperimental. Bercakap tentang cabaran Kami memang menghadapi cabaran Sebagai contoh saya sendiri ini tinggal di kawasan Tamparuli ini Memang agak jauh dari kawan-kawan saya yang tinggal di kota Merdu. Sebab itulah kami sukar untuk berkumpul sama-sama, berlatih sama-sama. Dan yang lebih penting lagi, membincangkan tentang projek semasa dan projek-projek yang akan datang. Lebih-lebih lagi pada musim PKP sekarang ini. So, setakat ini kami menggunakan video call sebagai medium utama kami untuk berkomunikasi untuk membincangkan semua kerja-kerja kami lah so harapan kami adalah agar lagu-lagu kami dapat didengar dan boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia khususnya di Sabah sendiri kalau bukan orang kita sendiri yang mau sokong lagu kita siapa lagi kan? Tuh. kami juga uh, berharap agar Ponciw bisa melebarkan sayap sehingga ke negara jiran kita sendiri yaitu Indonesia oke okay, luar biasa sekali Indonesia tidak salah, kami meletakkan angan-angan tinggi, bukan? Sekurang-kurangnya kita dapat uh, kembangkan walaupun tidak betul-betul sampai ke target yang kita sasarkan. Kamu juga boleh singgah-singgah uh, di Instagram, Facebook, dan Youtube. Hanya type Country Roof dan segalanya akan terpapar. Dan kalau kamu mau dengar lagu kami, kamu boleh search Country Roof di seluruh uh, music streaming platform seperti uh, Spotify, Apple Music, Joox dan sebagainya. Kalau follow akun personal kami pun boleh juga, kan? <laughs> Country Woof. Oh. Uh.